Jadi nah dulu Membuat minuman segar Soda stroberi gembira Lemari asan kan Teknologi muktahir dari Jepang Dingin di dalam Lebih terjaga Lebih cepat dingin Hemat listrik 30% Pertama Kita akan campurkan 100 ml susu cair Dan 100 gram stroberi beku Kita aduk rata Amcoco Minuman jus buah asli Mengandung vitamin C Dengan potongan Nata de coco yang crunchy Dan 100% gula asli Amcoco Rasa kelapa I'm Coco rasa strawberry Kita akan langsung pindahkan ke gelas pindahkan Susu kental manis Campuran dari I'm Coco Es batu sesuai selera Kita akan tuangkan soda ke atasnya Sedikit daunnya in. Ini dia minuman segar soda strawberry gembira Mau si cantik yang dingin? Santai I'm, I'm Coco Crunch the new year Masukan dalam minuman, maka tidak Setelah itu, kita akan masukkan 10 ml jeruk lemon Bisa digantikan juga dengan jeruk pipis ya, ya, ya. Saat, ya. Saat. Kita akan masukkan 50 ml berat cintur Setelah itu, 10 ml jeruk lemon Atau bisa digantikan juga dengan jeruk nipis. Blender semua bahan jadi satu Ini bukan gitu kasih kasih Masih anda wali. Kali ini saya akan membuat minuman spesial Indonesian Punch Lemari Sunkan, teknologi muktair dari Jepang, dingin di dalam lebih terjaga, lebih cepat dingin, hemat listrik 30%. Kita akan blender semua bahan menjadi satu, mulai dari nanas yang dibekukan 50 ml beras kencur, 10 ml jeruk lemon atau bisa digantikan juga dengan jeruk nipis. Blender semua bahan menjadi satu. Kita akan gunakan I'm Coco, minuman jus buah asli mengandung vitamin C dengan potongan nata de coco yang crunchy dan 100% gula asli. Kita akan tuangkan pertama I'm Coco rasa mangga dan kemudian I'm Coco rasa kelapa. Ini dia Indonesian Punch, segar dan dingin untuk berbuka puasa. I'm Coco, crunch the new year. Mau secantik yang dingin? Santai. Kali ini kita akan membuat hidangan yang spesial. Nata de Coco Salad Drink. Inako Nata de Coco dibuat dari 100% santan kelapa asli pilihan. Kayak akan serat pangan, tanpa tambahan bahan berbahaya, tanpa pemutih. Langsung kita tuang ke dalam wadah. Lemari Es Sun teknologi mutakhir dari Jepang. Dingin di dalam lebih terjaga, lebih cepat dingin, hemat listrik 30%. Desain lebih cantik dan modern. Bahan-bahan selanjutnya langsung kita campurkan menjadi satu. Yaitu yogurt, krim kental, jagung rebus, tomat potong, gula palem, dan susu kental manis. Nata de Coco salad drink. Kita hiasi dengan buah stroberi. Nata de Coco salad drink. Mudah dibuat dan sehat. Mau secantik yang dingin? Santai! Ada Ken! I'm Coco, crunch the new year. Kreasi kali ini adalah hidangan spesial, jelly smoothie bowl dispenser Sunken pertama di dunia mempunyai dua galon bagian atas dan bawah. Desainnya mewah dan higienis serta dapat memanaskan hingga 99 derajat Celsius. Inaco mini jelly dibuat dari bahan bermutu tinggi seperti rumput laut, 100% gula asli, jus buah Nata de Koko 100% santan kelapa, dengan ragam rasa pasti digemari seluruh keluarga. Kita akan blender pisang, kemudian yogurt, dan air dingin. Strawberry dan juga warna merah muda. Dan juga nanti kita akan berikan warna biru dan juga warna ungu. Dan buah pisang yang sudah dipotong, jelly smoothie balls. Warna-warni membuat buka puasa jadi lebih ceria. I'm Coco. Grants the New Year. Mau water dispenser galon, santai. Ada kali ini, saya akan membuat hidangan berbuka puasa minuman segar, nata cucumber ice. Kita akan memerlukan es batu dan juga ketimun. Kita akan langsung ambil dari kulkas. Sunken lemari es, Sunken teknologi muk, terakhir dari Jepang, dingin di dalam lebih terjaga, lebih cepat dingin, hemat listrik, 30% Desain lebih cantik dan modern. Ketimunnya, kita langsung potong tipis-tipis. Minako Nata de coco, dibuat dari 100% santan kelapa asli pilihan. Kayak akan serat pangan tanpa tambahan bahan berbahaya, tanpa pemutih. Simun dicampur dengan rasa leci, hmm, lebih segar. Dengan es batu, jauh lebih segar. Kita akan tuang ke dalam gelas. Nah ini dia, Nata Cucumber Ice, dingin dan segar. Mau secantik yang dingin? Santai! Ada sun came. I'm Coco! Grants, the new year!